Bukah kalian ketika Allah mengundang Nabi, Malaikat Jibril cemburu. Di satu waktu ketika Rasulullah hendak mau masuk ke tempatnya Allah, Nabi tahu diri, bahwa dia ini tamu, kemudian beliau melepaskan sandalnya. Tiba-tiba Allah menghentikan langkah beliau dan berkata, Ya Muhammad, jangan kau buka sandalmu, injak-injak langitku ini karena langit ini minta diinjak-injak oleh sandalmu. Begitu masuk Nabi, Malaikat Jibril geleng-geleng kepala. Ia cemburu, malaikat Jibril yang dititipkan menyampaikan kepada Nabi, tapi Nabi lenggang masuk berjumpa dengan Allah, hijab demi hijab diangkat oleh Allah. Kemudian Nabi berkata, Wahai kekasihku Jibril jika engkau hancur, jika engkau tidak dapat berjumpa dengan Allah bagaimana denganku? Bukankah engkau diciptakan dari cahaya? Ya Rasulullah sesungguhnya aku memang diciptakan dari cahaya, tapi bukan cahaya Allah. Bagaimana denganku wahai kekasihku Jibril? Demi Allah, sesungguhnya engkau diciptakan dari setengah cahayanya Allah. Masya Allah.